Oke, okay. kita mulai sebentar. kita mulai video konten empat dulu ya konten tiga masih download konten empat modal tujuh puluh empat ribu menangnya berapa enam ratus ribu atau berapa menangnya belum tahu menangnya. Oke, okay, siap Satu Dua Yo guys, welcome back to Fomo Slotter. Lagi-lagi gue mainnya di dana 69 Situ slot tergacor Di Indonesia Seperti biasa gua modal receh saja Modal 70 ribuan ya guys ya Modal puluh ribu Kali aja kita bisa max win di pagi hari ini Jangan lupa untuk teman-teman bergabung di grup Dana 69, ada di bawah linknya. Di situ bakal share-share pola-pola terbaru, pola-pola yang ada di grup, gua mix lagi sama pola gua sendiri, supaya nanti hasilnya bisa siapa tahu polanya bisa. Oh, tuh kan benar. Langsung scatter 4 bet 1200 ya. Supaya di mix itu jangan jadi patokan juga kalian juga gitu. Karena keberuntungan ada diri kalian masing-masing ya. Kita lanjut ke permainan sisa spin gratis ada 12 kali ini. 960 warna apalagi warna hijau di sana, warna kuning bisa pecah ya warna kuning. Oh, udah enggak. Kali 2 lumayan 3400. Kita lanjut lagi. Oke. Lanjut lagi sono. Belum ada petirnya. Ini apa namanya nyambut nih? Oke belum ada ini ya, oh warna hijau tiga ribu boleh lagi, Uh nggak dikasih, petir kali dua nice, dua ribu lagi, kali enam ya, dua ribu kali enam, enam belas ribu luar biasa, hmm. waduh nggak dapet cok, kali empat wah nice warna kuning, nice warna, hmm. tambah lagi tiga oke enam ribu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa 15 ini nyampe Oke, 110.000 pertama dari FOMO Slaughter Luar biasa, luar biasa guys ya Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga FOMO Slaughter sensasional pertama dari FOMO Slaughter Teman-teman jangan lupa untuk dukung channel gua Untuk like, comment, and subscribe channel gua Dukung terus video-video dari FOMO channel supaya gue bisa upload video-video terbaru setiap hari pola-pola terbaru dan bocoran-bocoran slot terbaru kita kembali ke permainan sensasional 110.700 rupiah selamat masih sisa lima kali ini kita kembali ke permainan oke kali tiga di sana pecah 1.200 oh 18 21.000 nice Awal yang bagus ya, udah satu ribu ya. satu ribu pertama dari Fomo Channel, bermain santai. Uh, oke okay, pecah. Seketarnya turun? Lho. Ah, seketarnya nggak turun pak. Seketarnya nggak turun. Nice pertama dari Fomo Channel ya. Nice lagi nice lagi sembilan belas ribu dua ratus rupiah oke kali tiga kali pecah luar biasa tapi kecil sih dapetnya sih 8.000, ribu oke Gak apa apa habis dah selamat seratus delapan delapan ribu luar biasa seratus delapan puluh ya di awal aja udah segini gitu apalagi ntar di akhir-akhir <tuh> Sorry, sorry. Kita kembali ke permainan warna hijau pecah, disambut lagi warna kuning. Oke, okay. oke okay, lagi. War, uh, pi, piring apa tuh sih me? Tempayan ya. Warna kuning lagi pecah. Enam ratus di sana. Seperti biasa bermain tetap bermain santai saja. Karena kita sudah lumayan untung dua ratus lima puluh delapan ribu. Kalau kalian mau terusin gak apa-apa tapi jangan lupa untuk di WD dua seribu kek kayak petir kayak udah tujuh belas ribu sembilan pecah di luar pecah di luar aduh sembilan belas ribu sayang banget nggak ada petir ya baru dikasih petir di situ kali enam wah petirnya baru dikasih di situ wah kali lima puluh lewat aduh kali lima puluh lewat bro kali lima puluh lewat bro astaga naga nah itu dia Oke lima puluh lewat mat ya dua puluh spin turbo kita kembali kembali lagi dc nya di off ya dc ya di off tetap bermain santai teman-teman tetap bermain santai intinya tuh kalau bermain itu tuh jangan jangan bermainnya tuh terburu-buru tergesa-gesa gitu emosi jangan yang santai aja warna hijau lagi, aduh, pasti cuman sekali, ada skater di sana, oh, ada skater jarang banget, ada petir gitu oke, warna biru terus warna hijau lagi terus oke, kuning sama ungu sambut lagi, wah Gila lihat nih, nah nah, itu dia, warna hijau ya, ja jarang ya, kayak langsung gede gitu habis lagi kita spin cepat 30 langsung petir kali emak dapat nice ceng lagi nambah 20.000 ribu nice tambahin lagi duitnya oke okay, nice kali 8 empat ribu mega pertama dari form sloter yuk mantap mantap mantap mantap luar biasa Mega pertama ya guys ya, sudah tiga ratus ribu kemenangan kita pada malam hari ini. Eh pada malam pada pagi hari ini, subuh ya ini sebenarnya ya. Oh ya di grup juga share jam-jam gacor ya guys ya. E, karena jam permainan itu juga termasuk berpengaruh juga sih. Di e, berpengaruh di supaya kalian JP gitu. Max win so kan kalau bisa tuh mainnya kalau nggak sore malam malam tuh memang udah paling kacor sore juga udah lumayan kenapa ya nggak tahu kalau malam itu memang jam-jam yang seru aja main juga mengisi kekosongan kalian juga kan kembali ke permainan sisa penerapan sisa 15 16 ya sisa 16 atau 80, 80 pecah Warna biru, pecah pink pecah apakah akan pecah lagi? Tidak akan pecah lagi. Warna biru di sanuar kuning, tambahin lagi dong, waduh, tambahin. Oh, hmm, tir, hmm, lagi nggak lo? lagi, aduh, kecil banget, pak dua belas aja dua belas ribu itu dua belas ribu sepuluh kali spin juga nggak berasa spin turbo kali ini dua puluh spin turbo dua puluh spin turbo belum belum ada hasilan yang luar biasa nih dari omo nah petir kali ini tiga apa ngapai cah nice tiga ratus lagi tambahin akhirnya ah, cincin apa cah itu warna aja, ijo -ijo. turin nice udah ada lagi ini oh masih ada dong nice petirnya kayak petirnya kayak aduh kuning Wah, susah sekali. Udah gede-gede gitu hasilnya. Cuman nggak dapet petir nih. Sayang banget ya. Petir di luar tuh kayaknya jarang banget gitu kalau buat ini. Nah kali delapan pecah. Bener aja. Bener aja. Lagi kali delapan. Uh, nice Mega, ribu sudah menang banyak ini. tiga ratus ribu sudah menang banyak, sudah menang banyak. yoyo yo, tiga -yo. ratus ribu yo, yo Jangan lupa sekali lagi, mengingatkan kepada teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel gua. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya bisa upload terus video-video terbaru dari FOMO Sloter. Pola-pola terbaru, info game gacor terbaru, info slot gacor hari ini Gue bisa Gue bisa keep update terus Setiap hari ya guys ya Makanya itu tetap dukung channel gue Dan jangan lupa gue mainnya di situs slot terbesar di Indonesia Yaitu Dana69 kita kembali ke permainan abis ternyata abis aduh 30 pin otomatis spin turbo 960 lagi turun ya boleh tambah dua lagi wah susah ya ini gue stop dulu beli spin kita 240 ribu let's go nice akankah ada hasilnya dari spin gratis ini? Nah, itu dia kali 3. Kali 5 pecah, nice. Uh, 12. Oh, lagi. Oke, okay, nice ribu. Nice pertama dari Famous Slaughter di skate uh, free spin kali ini free spin ke berapa nih kedua 2 atau enam puluh tiga ribu nice ya biru pecah warna hijau nice nice nice tiga puluh enam ribu udah lumayan loh tiga puluh enam ribu loh. Nambah dia ke seratus tujuh masih sepuh. aduh, aduh, aduh, aduh. lagi, lagi, lagi, lagi lah. Oke, okay, nice. Delapan lima puluh luar biasa. Ayo, bisa nutupin, nutupin, nutupin. Kalau bisa lebihin, nice. lagi-lagi dapat loh mantap nah itu dia waduh waduh lima puluh pas lima puluh pas lima puluh pas empat ratus dua enam ribu karena kita sudah menang JP nasional kita akhir saja sudah video ini guys ya wah dapat lagi gila dapat lagi mantap di akhir yang luar biasa ini. Seperti lagi nggak ya? Masih dikasih kali 12, Co. Gila, masih dikasih kali 12. Bukan main ini. Jangan lupa share dong untuk subscribe channel gua ya, guys ya. Dukung terus channel formu channel, oke? Okay? Kemudian keuangan terbesar akan di-share terus di sini dengan pola-pola yang terbaru, oke. Okay? Dapat loh Wah, udah nggak dapat lagi. Uh, masih dapat dong Masih dikasih dong Masih dikasih Masih dikasih 800 ribu menang sejuta kita dan mending abis ini kita WD aja guys ya Oke okay. Semuanya salam jp Nasional Dan 69 Gacor banget